Okay. supaya punya catatan lah mulai dari F sama dengan M kali A M itu apa? masa? satuannya kilogram lalu percepatan satuannya meter per kuadrat. Kita ulangi dulu lah. Berarti m dengan a ini yang kita lihat itu satuannya. Nah, baru kemudian kita ganti. Kilogram ini kepunyaan massa. Lalu meter itu kepunyaan L. Kemudian yang S pangkat 2 ini karena dia di bawah tanda pecahan itu berarti T pangkat min 2 nah ini untuk rumus yang disebut dengan gaya e, selesai dengan gaya adalah usaha atau energi yakni W sama dengan F kali S nah F ini satuannya yang di atas Kilogram, meter, skon pangkat negatif 2. Jadi kalau S pangkat 2 di bawah tanda pecahan, nanti dia diubah menjadi pangkat negatif 2. S, S ini adalah meter. Berarti, masa, kemudian L, lalu T pangkat negatif 2, dan L lagi. Nah, dengan demikian L-nya ini ada satu dan satu Kalau L dikali L, pangkatnya diapakan? Hmm. Ya, jadi berapa e. L nya Jadi satu tambah satu, Tiga. satu tambah, tambah. Satu. Dua, dua, dua, dua, ya, dua, terus inilah dua, usaha kemudian yang ada hubungannya dengan usaha itu daya supaya nanti kalau ada Persoalan-persoalan seperti yang PR-nya kemarin, satu persatu bisa diurai. Daya itu adalah usaha dibagi waktu. E, waktu ini satuannya sekon. <tuh> nah, kita lihat dari satuannya, daya eh, usaha kilogram meter kuadrat, sekon pangkat negatif dua ya, karena meternya ini didirikan dikalikan, berarti pangkatnya nanti ditambah satu, tambah satu, jadi dua, dibagi dengan. Sekon Nah hasilnya Satuan kilogram tidak berpengaruh Meter kuadrat tidak berpengaruh Tetapi sekon pangkat negatif 2 Di sini pangkat positif nih satu. Kalau dia melewati tanda pecahan Pangkatnya nanti akan menjadi negatif satu. Berarti negatif 2 dikurang negatif 1 itu Menjadi pangkat negatif 3 Nah sekarang dimensinya, kalau kilogram dimensinya siapa? Huruf apa? Lihat dari contoh yang ada ini. L. M, Bagus. M, kemudian kalau meter ini hurufnya apa nih? Yang cocok nih. L, L. ada berapa l-nya? Satu, lihat-lihat di sini. Ada berapa L-nya? Nina? Satu, dua, dua. Wah. Lalu S itu simbolnya apa? Hurufnya. S, S, S. Hurufnya adalah? T. E. Adalah T. Nah, berarti T-nya pangkat? Min dua. Negatif tiga, nah ini daya usaha, <tuh> gaya daya, kemudian <tuh> tekanan. Tekanan P sama dengan F dibagi A. Nah, F tadi. Satuannya adalah kilogram meter sekon pangkat min 2 dibagi A. A ini luas. Luas ini berarti meter kuadrat. Berarti kilogramnya tetap meter pangkat 1 sekon pangkat negatif 2. Dan meternya karena di sini positif. Seperti ini. Melewati tanda pecahan berubah menjadi negatif. Dua. Nah berarti P sama dengan kilogram M 1 dikurang 2 min, min satu. Nah ini tidak berubah berarti dimensi dari tekanan adalah M ini meter simbolnya. L pangkat min 1 dan S simbolnya adalah T pangkat min 2 nah itu tekanan setelah tekanan kita geser lagi menjadi masa jenis setelah ini Sena bisa oh, mencatat M dibagi V jadi simbol seperti ini bacanya masa jenis, kalau baca Hurufnya sendiri itu adalah Rho. Satuannya kilogram per meter kubik. Kilogram per meter kubik. Berarti kilogram meter pangkat negatif tiga. Maka Rho adalah kilogram meter pangkat negatif tiga. Kilogramnya diubah menjadi M. Lalu ini meter. Satuan untuk besaran pokok. Apa namanya? Simbol M M L, L. Nah itu ya ml pangkat negatif 3 Untuk masa jenis Kalau gaya tadilah Itu Oke silakan Ini belum dapat catatan dari Bu Guru sebelumnya Belum ya Mulai dari sini jalan Nah Jadi kalau menuliskan dimensi itu tidak boleh digabung, tapi dia di kotak satu-satu seperti ini. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya ngomong, e, bisa aja dibuka mikrofon itu. Ya, Pak. Kalau bisa nanti dibuatkan tabel lah. Jadi kalau mau ulangan, tinggal dibuka catatannya tabelnya lengkap. Iya. Nah, itu loh, ini tekanan. Kamu sekarang menyaksikan ini dari komputer atau dari handphone? Komputer. Oh ya, lebih lebih besar ya? Iya. Mana? sudah selesai kah? Sampai mana sudah? Baru sampai yang usaha energi. Oh. Sekarang masih lihat rumusan tadi, lah. Masih, masih oke. Okay. udah pak sudah selesai ke aksi nah, ini lagi eh uh, momen inersia i sama dengan MR kuadrat. Kalau M ini satuannya apa ya? M. Nah. M satuannya apa Sena? lagi okay. okay. okay. Kalau R satuannya apa? R. R itu jarak. Satuannya apa? R R satuannya m kuadrat. Nah berarti dimensinya jadi siapa sekarang? Kg ini berubah jadi huruf M, m besar. Lalu M ini jadi huruf huruf apa? Huruf, huruf L kuadrat. Nah, supaya tidak bingung, saya tulis di sini satuan, kemudian dimensi. Kalau satuannya kilogram berarti dimensinya itu adalah m. Kalau satuannya meter, dimensinya l. Kalau skon, dimensinya t. Kalau Kelvin Dimensinya adalah teta. Masa, panjang, waktu, suhu. Nah, ada tiga lagi besaran lain. Selain masa, panjang, waktu, suhu, ada kuat cahaya, kuat arus listrik dengan jumlah cat. Kalau kuat arus listrik itu satunya ampere, dimensinya apa? I, i lah. Kuat arus. Kalau jumlah zat satunya mol, di sini dimensinya n. Lalu kalau kuat cahaya. Di sini, satuannya kandela. Di sini jadi J. Begitulah catatan yang diterima di sekolah. Iya. Ya, oke. Okay. Ya, apa ada yang dikoreksi? Ada yang salah kah? Enggak, pas ya Pak. Oh, oke, okay. nah sekarang uh, persamaan gravitasi F sama dengan m 1 M2. Per R kuadrat. Yang dicari adalah G. Berarti F-nya dikali R kuadrat. Dibagi M1. Dikali M2. Dimensi dari G tadi adalah. M. L. T pangkat. Min. 2. R. Ini tadi. R kuadrat. Dimensinya adalah. L pangkat 2, M, M ini berarti masa, KG, berarti kalau KG di sini juga jadi M, ada 2 M nya. Nah, dengan demikian, kalau kita tuliskan menjadi satu baris, L, T pangkat min 2, lalu L nya pangkat 2, M pangkat min 1m pangkat min 1 gitulah diuraikan ja ya pelan-pelan nah yang sama digabung ini ada 1 pangkatnya di sini min 1 min 1 berarti m-nya nanti akan menjadi pangkat min 1 l ada pangkat 1 di sini lalu di sini ada pangkat 2 berarti dijumlah menjadi 3 dan yang terakhir, t pangkat min dua. Nah, itu kemarin PR-nya yang dapat itu hasil kurang memuaskan. Ya, silakan sampai sini dulu, dicatat yang ini dulu. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, tunggu sebentar. Ya, saya ulang lagi yang Tetapan umum gas lah. Rumusnya Tetapan Tetapan Umum Gas PV sama dengan N KT nanti kalau rumusnya sama juga PV sama dengan NRT yang dicari itu adalah R dan juga adalah K jadi prinsipnya sama aja K sama dengan tekanan kali volume dibagi jumlah sat dan suhu tekanan tadi dimensinya adalah kita geser dulu Sena bisa lihat catatannya tekanan P Dimensinya apa? M, L pangkat min 1, T pangkat min 2. ya kan? A. Ya. A. M, L. Bantu, bantu M, L, 2. Pangkat, pangkat 2 atau pangkat min 2? A. Tekanan, tekanan. Ini kan ML pangkat MIN1. ML pangkat MIN1, T pangkat MIN2. Kalau volume, itu berarti L pangkat 3, N jumlah zat. Dimensinya adalah N juga. Suhu dimensinya adalah teta yang di dalam tanda pecahan itu dinaikkan menjadi pangkat min 1 nah yang bisa dijumlah adalah yang sama ini bisa dijumlah nih dengan yang ini min 1 ditambah 3 min 1 ditambah 3 itu artinya sama= dengan 3 dikurangi 1 Berarti L-nya nanti akan menjadi pangkat 2. T-nya tetap pangkat min 2. N-nya pangkat min 1. tetanya nya juga pangkat min 1. Nah, ini jawabannya. Jadi, kelemahan dari pelajaran kalian di sekolah itu karena tidak diberikan dulu rumus dasarnya. Nah, itulah. Nah, nanti R juga sama. Baik itu simbol K atau simbol R. Saya tinggal mengulang aja. Bahwa nanti rumusnya adalah M, L pangkat 2, T pangkat min 2, N pangkat 1, dan Teta pangkat min 1. Nah, silahkan. Dicatat dulu. Nah, setelah ini kita belajar mengubah satuan. Sudahlah, belajar mengubah satuan Bung -bung. ya. Setelah ini uh, mengubah satuan, nanti kalau sudah kita belajar, angka penting nanti dekat hari apa, hari, hari Sabtu. Kalau lesnya lagi lah. Iya. ya nanti apa yang ditunjukkan di hari Jumat kita pelajari lagi di hari Sabtu jam 3 itu ya. Catat dulu jangan sampai salah lah menghitung min 1 tambah 3 gunakan oh. aja kalkulator jangan dihafal. sudah, Pak. Ya, ya, tunggu dulu. Oke. Nah, sekarang uh, mengubah satuan lah. Oh, uh, di situ. Nah, Nah misalnya satuan fisika itu dimulai dari satuan yang satuan panjang. Kilometer, habis itu hektometer. Apa lah Dekameter, meter. Setelah meter, itu desimeter sentimeter, milimeter satu kilometer ini sama dengan seribu lah ini untuk mengukur panjang tapi kalau menggunakan luas mula-mula orang menyatakannya itu dalam meter persegi kemudian diubah menjadi HA atau yang disebut dengan hektometer jadi HA itu adalah hektometer ini, tapi dia kuadrat. Untuk luasan yang lebih besar, itu menjadi kilometer persegi. Ini biasanya kalau dalam geografi itu ditulis sebagai kepadatan. Kemudian volume. Dari desimeter kubik, itu dinyatakan jadi liter. Kemudian dari desimeter kubik ke sentimeter kubik kemudian menuju ke milimeter kubik jadi semakin lama semakin kecil terutama untuk satuan-satuan pencampuran bahan ya kita mulai kalau nanti suatu saat eh, ada suatu ukuran ukuran panjang 1 mil sama dengan 1,6 km. Berarti satu mil ini sama dengan 1.600 meter. Oke, sampai situ. Paham? Baik. Kalau misalnya dinyatakan menjadi 2 mil, Berarti 1,6 itu dikali 2. Tahun nilainya sama dengan 3,2 km. Nah, sampai di situ dulu. Sena ini punya kalkulator lah. Em um, enggak ada dari HP ya Pak. Oh, dari HP. Oke. Nah, misalnya di sini ditulis 4,8 km itu berapa mil? Maka caranya 4,8 dibagi 1,6 dikali 1 mil. Nah, silakan. 4,8 dibagi 1,6 sama dengan berapa? 3 Ya, bagus. 3 mil. Itulah caranya. Nah, sekarang kesatuan luas. Ada tanah nih. Ukurannya... 10 meter kali 20 meter. Berarti 10 kali 20, berapa meter persegi? 200. 200, benar. Kalau ada 100 meter kali 200 meter? 20. Ada berapa? 200. 20 20.000 Nah, gitu. Sekarang kita lihat hubungan dari hektometer ke meter. Naik 2. Berarti kalau hektometer turun 2, itu pangkatnya e, menjadi ditambah. Ini 10 pangkat 1, ini jadi 100. Berarti ke sini 10 pangkat, min 1, di sini 10 pangkat, min 2. Oke. Okay kita mau mengubah yang 200 meter persegi itu menjadi hektar. Jadi caranya, oh ya, ini kan satu dimensi lah. Ini, ini satu dimensi, hanya satu arah. Jadi kalau mau mengubah menjadi luasan, HA, Da kemudian m, karena ini kuadrat ha, itu artinya hm kuadrat da, itu berarti dam dekameter kuadrat. Itu nah, jadi semua yang ada di sini itu akan dipangkatkan dua. Nah, berarti kalau ke sana ini berarti 10 pangkat minus satu dikali 10 pangkat dua, lalu dari meter ini ke sini. Menjadi 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2 menjadi 10 pangkat min 4 gitu. Jadi 1 HA itu sama dengan 10 pangkat 4 meter persegi. 1 meter persegi sama dengan 10 pangkat min 4 HA. Nah, 200, 200 meter persegi ini kalau kita mau ubah menjadi hektar berarti dikali 10 pangkat min 4. Berarti 200 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 hektar 2 per 100 hektar Kalau dia 20.000 kali 10 pangkat min 4 hektar, maka nilainya itu menjadi 2 hektar. lihat di sini nolnya ada 4 kan? Nah, ini berarti dicoret 11, lalu ini dibuang satu Nah, yang tersisa adalah angka 2. Sementara yang di 200, ini cuma ada 2 aja. 2 dikurang 4, maka tersisa alamin 2. Ya, itunya. Cara mengubah satuan. Nah, sekarang kita latihan dulu. Misalnya, kamu punya ukuran seribu meter kali empat ribu meter. Ini kira-kira berapa hektare ya? Silahkan dari contoh yang ada ini, silahkan dicoret-coret. Nanti disebut. Empat juta. Satuannya 4, 4 juta. 4 juta. Meternya ada dua nih. Berarti meter. 4. Kuadrat. Meter kuadrat bukan meter sekon. Meter kuadrat. Lalu meter kuadratnya diubah jadi hektar. Berarti dikali 10 pangkat bin empat. Berarti. Nolnya yang ada di sebelah kiri ini diambil 4 satu, dua, tiga, empat. Yang sisa berapa? Ini berarti habis nih. Ini habis. Yang sisa empat, empat apa? Empat ratus hektar. Nah, gitu dia ceritanya. Ada empat ratus hektar dari seribu meter dikali empat ribu meter. Ya, sampai situ dulu. Perlu dicatat atau sudah bisa? Cata. Catat. Catat dulu Nah. Ya dari situ dulu. Sudah Sudah dapat enggak Sena? Berapa? Gimana caranya? 9 Ya? Dikali Dibagi dulu. Dibagi yang sama satuannya. Berarti dibagi 1,9 dulu kan? Baru dikali satu. Satu yang ini. Nah, sekarang gunakan kalkulator. 9,5 bagi 1,9. Dapat. Berapa? 5. Bagus. Ya. Kita meningkat ke sebutan lain yang dinamakan kecepatan. Lah. Jadi ini sudah masuk dalam materi baru tapi belum sepenuhnya keluar dari besaran. Jadi kecepatan ini adalah perubahan posisi setiap Satuan Waktu Jadi satuannya itu Misalnya 1 meter per sekon Artinya dia e, Berubah jarak Sejauh 1 meter Setiap satu detik Berarti kalau bendanya ini bergerak Selama 10 detik Dia akan menempuh jarak Nah S lah simbolnya Jarak tempuh jarak tempuh 1 meter per sekon tadi dikali 10 jadi dapatlah S bagi S habis satu kali 10 10 meter kalau bendanya bergerak dengan kecepatan tetap nah jadi setiap detik dia hanya nambah 1 meter per sekon saja setiap detik gitu. nah satuan kecepatan yang lain dinyatakan dalam kilometer per jam misal 36 kilometer per jam ini artinya dalam waktu satu jam benda menempuh jarak Sejauh 36 km. Nah, kalau 36 km per jam ini diubah menjadi meter per sekon, maka caranya dari kilometer ke meter itu berarti dikali seribu, dan dari jam ke sekon itu dibagi 3600. Nah, yang sama angkanya kan 36 nih. Lalu yang di atas nolnya dua bisa dicoret. Yang tersisa adalah 10. Berarti 36 km enam kilometer per jam. Sama dengan sepuluh meter per sekon. Nah itu contohnya. Sekarang dari satu kilometer per jam ya dulu. Ini mau diubah menjadi meter per sekon. Berarti 1 km per jam sama dengan 1000 meter dibagi 3600. Nah 10 dan 36 nya diperkecil sama-sama dibagi 2, 5 per 18 meter per sekon. Oke, ya silahkan catat dulu. Karena ini sudah masuk untuk persiapan materi baru, selesai aturan angka penting. Dimana? Sudah selesai, kah? Dicatat, sudah belum? Oke. Nah, saya beri PR lah. Nanti kita bahas hari Sabtu. nah itu dia benda bergerak dengan kecepatan tetap 20 meter persekon hitung jarak yang ditempuh setelah A 5 sekon B 10 sekon C 1 menit D 1 jam Sudah selesai? Sudah. Sudahkah? Sudah. Oke, kalau sudah hari ini kita cukup dulu. Nanti kita lanjutkan hari Sabtu ya. Iya ya, Pak. Ya baik. Makasih, Pak. Sampai ketemu hari Sabtu. Selamat sore. Ya sore Pak. Makasih.